Halo, selamat pagi dari Bejawa dan hari ini kita akan ikut proses uh, pembuatan atau syuting video klip dari lagu terbarunya Romopoli. Ya, ini ada buat BTS-nya. Oke, kita let's go berangkat, guys. Ada yang lagi like, siap-siap. Dendam-dendam, dendam-dendam mau juga. <laughs> biasa biasa. Bisa, oh, bisa oh, oh, ya, kalau nggak semua merek belum merek, oh, lo apa Rumah besar, rumah dua, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, kembali lima, lima, lima, lima, lima, lima, nih kita Pakai lima, lima, lima, ya Cerikasnya lima, lima, lima, jadi kita rekam lagu pertama, Agu Jai, terbaru, perdana, nanti besok kita juga rekam lagi, lagu Mars Next Day, tapi kita gak joget ya, ini hari mudah-mudahan kita joget <gulis> <gulis> iya sih, soalnya kayaknya belum ada tertana, <gulis> oke <Okay>, guys <gulis> kita mulai kita ntar mau menari jai lagu terbarunya Romo Bye -bye. Ah, kita okay. mereka di belakang lagi pemanasan. Kita okay. tereliminasi karena kita punya terlalu goyang. <laughs> Oke okay guys, kita setting kamera dulu baru kita match. Nah, Oke. Oke, kita mulai, take Tampas pertama. Tidur. Don't leave me Kita gagal menari guys gara-gara hujan. Wah, hujan parah lah. Hujan. Jadi kita biar tidak sama menari, pokoknya ada foto. <laughs> kita jempil aja backup kamera. tocco mia mia tu Siapa ya. kah